Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa bersahabat untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe. Serta klik tombol notifikasi yang tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar bahagia dari Leslar tentunya. Menemani santai bagi kalian saat ini Bang Minah akan menyuguhkan kabar spesial dan pastinya kabar-kabar terbaru dan bahagia dari Lesti dan Bilar Kita awali dengan kabar yang sangat membahagiakan sekali Momen dimana pertemuan antara Lesti Lovers dan Les Lard Lovers berkumpul menjadi satu, masya Allah. Mudah-mudahan kompak terus untuk fansnya. Idola kesayangan, dan mudah-mudahan kita semua selalu solid ya, untuk mendukung yang terbaik karya-karya idola kita. Kita lihat persahabat diunggahnya Official Les Lovers Indonesia. Kalimat caption pun dituliskan. Dari kami dengan hati untuk Lesti, Alhamdulillah acaranya lancar dan sangat meriah Terima kasih Lesti Lovers yang hadir dan Leslar Lovers Bandung, best pokoknya Wow, kalian memang luar biasa, selalu kompak, selalu solid, mudah-mudahan sehat selalu untuk kita semua Alhamdulillah mudah-mudahan ya di... Konsernya Bunda Leslie bisa kumpul semuanya Dan bisa menyaksikan, mendukung, dan mensupport idola kesayangan Dan kita lihat di kolom komentar banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan Dari akun, Ana Winarto mengatakan Masya Allah akhirnya udah bertemu kalian di konser pertama kali pertemuan Salut katanya tuh wow, luar biasa Dan kita lihat juga bersahabat ya Ichan ikut menanggapi Ichan mengatakan Ah, seru banget tuh Masya Allah banget ya kangen juga nih Dengan Ihsan Mudah-mudahan tentunya Bisa bertemu dengan Leslar Dan rami, mudah-mudahan tetap terjaga dengan baik para Kita selalu mendoakan untuk idola kita Dan kita lihat juga nih Salvo kalimat komentar yang diberikan oleh Sinta Leslar Saudi Di situ mengatakan Masya Allah Merinding dua fanbase besar bersatu Semangat ya kalian Tetap dukung idola kita Les dan Lar Semangat Amin Dan kita masih menunggu satu lagi lovers yang belum gabung Mudah-mudahan silaturahmi tetap terjaga ya Dengan baik Kemudian persahabatan disimang juga diunggah unggain muda lesi semalam Yang mengunggah foto cute Baby L dan Papa Bilar Momen saat tertidur di dalam mobil Ini sih dua lelaki hebat Dua lelaki kesayangan Idola kesayangan kita Lesti ya Masya Allah dan hingga komentar pun Banyak sekali diberikan Dari Teh Fitri Karlina para sahabat Ikut juga menanggapi Teh Fitri mengatakan Masya Allah Jimat dunia dan akhirat Luar biasa Masya Allah Ini Jimat kesayangannya Bunda Lesti Dan tentunya Selalu dibuat bahagia Warga Konoha oleh Idola kesayangan kita ini Wow, Masya Allah Kemudian disimak juga persahabat Momen dimana saat kemarin persahabatnya Lesti dan Bilar tampil di acara Karnaval SCTV Kita teringat dengan dua tahun yang lalu Bunda Lesti Papa Bilar hadir dalam acara HUT SCTV yang ke-30 Sebelumnya, bersama ya, dia saat Bunda Lesti tampil bersama Bilar di acara SCTV Hut yang ke-30, Leslar menyanyikan lagu Kupinang Dengan Bismillah, dan kemarin di acara Karnaval SCTV 32, Lesti dan Bilar menyanyikan lagu Cinta Sejati. Wah, wow, Masya Allah, dari Kupinang Dengan Bismillah, sekarang udah menjadi Cinta Sejati. Kita sangat bangga Mudah-mudahan rumah tangganya selalu bahagia. Hati-hentinya mendoakan yang terbaik untuk Lesti dan Rizky Bilar. Selalu bahagia untuk idola kita dan kita semuanya. Selanjutnya disimak juga persahabat yang info sementara mengenai polling online penampilan paling dinanti di HUT SCTV ke-32. Alhamdulillah idola kita Rizky Billar dan Lesti masih berada di puncak dengan perolehan voting 6.549 votes Dan di nomor 2 ada Agnismo dengan voting 6.099 votes Itulah persahabat ya. untuk hasil voting sementara mudah-mudahan idola kita selalu di puncak Dan mudah-mudahan selalu bisa mendapatkan predikat Penampilan paling dinanti di Hood SCTV ketiga 32 Selanjutnya disimak juga bersahabat Momen semalam Saat sampai tiba di Jakarta Idola kesayangan kita memang tak kenal lelah Tak kenal capek langsung main badminton bareng tuh Perhatikan video ini tuh Masya Allah banget ya Dari pulang tentunya tampil di karnaval SCTV Idola kesayangan kita langsung berolahraga main badminton bareng kita lihat momen ini pun diunggah kembali oleh akun senal Putih Bilar Disimak juga di kalimat caption yang dituliskan Dan pulang dari Cimahi, mereka langsung main badminton gak? Ada capeknya, emang pasangan kesayangan kita ini Sehat-sehat ya kalian, amin Inilah semangat untuk kita semuanya Kita harus meniru idola kesayangan kita Tak kenal capek, tak kenal lelah Mereka terus bersemangat mudah-mudahan saya selalu untuk idola kita amin dan kita lihat juga bersahabat ke kabar berikutnya diunggah igasnya papa bilar meriPos kembali postingannya bunda lesti ini bersahabat. ya ternyata bunda lesti dan bang boril itu kalah oleh papa bilar dan Adiska ya sampai-sampai itu bunda lesti suruh mengakui kekalahannya tuh akui dong masa nggak ikhlas gitu kata papa bilar ya <laughs> Tenang Bunda Lesti, di minggu depan ya, mudah-mudahan bisa membalas kekalahan, karena skornya kata Bang Boril masih 2-1 nih, kemenangan masih berada di pihaknya Bunda Lesti. Tetap semangat untuk idola, mudah-mudahan selalu tentunya memberikan kejutan bahagia untuk kita semuanya. Selanjutnya persahabat disimak juga, ini ada momen cindukan di SCTV Carnaval 3-2. Makin gemoy dan makin romantis ya, di saat... Bunda Lesti Papa Bilhar itu memperlihatkan kemesraan di atas panggung Ini tentunya kebahagiaan banget untuk warga Konoha banyak pengisi acara dan di depan penonton yang luar biasa idola kesayangan kita selalu romantis selalu tampil mesra serasa panggung itu milik berdua luar biasa yang lain mah pada ngontrak nih bersahabat ya inilah kebahagiaan yang selalu kita dapatkan dari Leslah Mudah mudah-mudahan idola kita juga selalu memberikan tentunya kabar gembira dan pastinya bakal ada kejutan-kejutan lain mudah-mudahan ada kabar baik yang kita dapatkan langsung dari Lesti dan Pilar jangan kemana-mana terus ikuti channel Nipa TV yang akan selalu mengabarkan kabar baik, kabar menarik dan pastinya kabar spesial terbaru dan bahagia dari Leslar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silakan berkomentar. Bang Inu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.